Like, subscribe di channel Fajar Duper. Kurang yang banyak pos. Ini daunnya dapat banyak Gede ngotok bayi berhinga depan, iya, payung deh piring Orang mana? Payu, Tocak payu hmm. si daging. iya, mana di ke swadag Barik satu. Rib, rib. Hmm. Dapat lagi sempit, satu lampu lampu lampu lampu lampu Sama kepiting Sama lampu lampu lampu lampu lampu lampu lampu lihat aja bos seperti apa. Hmm. Orang di ceblok ya hanyut kena mm, ombak. Soalnya pasangnya di laut. Kalau di sungai pun kalau nggak ada cebloknya kiantri ya, Wangsirep. Aja. Aja kalau kata Wangsirep kalau nggak ada cebloknya nggak di laut nggak di sungai tetap Curenya aja hanyut. Tidak apa lah lagi sama sembilan sembilan satu, dapat dua, cuman sembilannya sudah mati. mati, kemungkinan dari kemarin itu masuk malam, mati. jadi nggak bisa bertahan. Watson mana yang masuk Palanan? Palanan. Bantu. Bantu. Oh, sana Patil. dapat kepiting lagi Bos. Itu kepiting di delatane luwih 300 romates ngene kok sithik. Nggo diteng taro ini ben ilang emong. Iya. Yang par pare. Pare tamba kaya. Ternyata iya. pasang bu naga di laut dengan pasang bu naga di sungai. Enggak jauh berbeda bosku Sama Ujung bubunaganya dikasih patok Supaya enggak hanyut di sungai pun sama Ujung bubunaganya tuh dikasih patok juga Jadi eh, Sama bosku Antara pasang bubunaga di sungai dan di laut Prosesnya atau caranya sama Nol lagi anak sing pernah hilang bler. Ana. Anak Ya sing pernah ilang ini kan. Pirangi dic. Telu deh. Ini dapat undang sama sembilang lagi. Dan sembilangnya di lokasi sini banyak, Bosku. Yo sembilang kecil lah, masih kecil. Oh, cepu godong. Patil. Ikan okay, oh, kepiting monster. Besar, besar, kata Batak. Batak, Batak. Kepiting Batak kata orang kota kepiting babon lah. Babon, kepiting super. Cuman kepiting di sini ukurannya enggak seperti kepiting di Papua. Kalau kepiting di Papua besar-besar. Kalau di sini ukurannya ukuran sedang besarannya tuh logo itu tadi yang dapat Rp100.000 rupanya, rupanya, rupanya. Berarti lokasi kene, iya. Tidak Rasik, jumpa guys atau kurang apa anggunnya per kilo anak dijual ya ribu si ya sama segitu di 75-75 hari kita mau di kilo pirak ribu per kilo nih hmm, 100 100 ya dulu 100, mu sekarang sih belum pernah di kilo sih tengah kilo anak beli ribu ribu laka 4 ton ya Pasang lagi nah itu bos tadi sudah diangkat sekarang mau dipasang kembali ngomong suripnya turun bosku tadi bubunaganya sudah diangkat bosku Nah sekarang bubunaganya dipasang kembali cuman saat memasang bubunaga mang surip ya turun turun ke laut saat mengangkat sih nggak enggak turun tapi saat memasang bubuk naga tetap turun ke laut biar pemasangannya benar tadi sempat uh, lihat ya bosku ya hasil pemasangan bubunaga naga di laut ada ikan sembilangnya ada kepitingnya-kepitingnya besar-besar bosku kalau di laut ya di, di sungai pun kalau ada rezekinya dapat kepiting besar. Tapi kebanyakan kalau di sungai kepitingnya kecil-kecil. Beda dengan di laut di laut kepitingnya lumayan. Kata orang kotanya kepiting babon lah. Kata orang kampung sini kepiting batak. Udangnya dapat bosku tadi. Nah ini lagi dipasang lagi bubunangkanya. Nanti kata Mang Surip. Uh, buku naga yang lainnya tetap masih ada di lokasi sini, cuman sebelah sana. Sebelah sana tuh, sebelah sana buku yang lainnya di lokasi sini ada enam buku yang sudah diangkat. Nah, 6 lagi, uh, sama sih, masih di lokasi sini, cuma sebelah sana yang sudah subscribe, tetap tonton videonya, pacar, juber